Selamat sore teman-teman semua, kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom Meeting ini. Hari ini kami akan mengerjakan Lab 3 kami. Kami mohon penyataanmu, pertolonganmu agar kami bisa mengerjakannya dengan baik dan lancar. koneksi internet kami bisa berdajar, bisa lancar pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik, teman-teman, yuk kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Boleh dinyalakan kameranya ya. Yuk, teman-teman, lihat ke kamera semuanya ya. Senyum. 3, 2, 1. Teman-teman, saya terus mengingatkan untuk jangan lupa presensi. Nah, sekarang langsung dibuka morning-nya. Kemudian, teman-teman yang hadir di Zoom, checklist hadir ya. Kemudian, pertemuan kita hari ini, kita akan kerjakan lab 3 kemudian minggu depan kita libur satu minggu. Jadi hari ini lab 3, kemudian 11-12 ini untuk modul 7, lab 4. topik 13 ini uh, modul 8, 9, dan yang terakhir 10. Hari ini kita akan kerjakan lab 3. Nah ini tasknya ada 6, teman-teman. Nanti teman-teman akan kerjakan di breakout room. Jadi mohon di-rename uh, nama di jumnya nomor kelompok, NRP nama yang dikerjakan tas 1 sampai tas 5. Nah, teman-teman silakan di dalam kelompok dikerjakan tas 1 sampai tas 5. Nanti setelah teman-teman selesai, misalkan sudah beres, kembalilah ke main room, tas 6-nya akan dikerjakan di main room. Jadi nanti kita bisa sama-sama tahu ya kelompok mana yang sudah selesai, tidak menunggu yang lain, langsung tas 6-nya akan dikerjakan di main room, setelah itu teman-teman boleh leave meetingnya berarti udah selesai lab tiganya seperti itu jadi jangan jangan sampai kelewat ya karena kalau kelewat nanti tas nam-nya teman-teman nggak bisa kerjakan untuk panduan siapa tahu teman-teman butuh bantuan saya udah rekaman tentang lab 3. jadi kalau teman-teman ternyata aduh ini tuh udah apa belum ya untuk meyakinkan teman-teman boleh cek ke video ini ke video lab 3 ini terus nanti silahkan teman-teman setelah selesai mengerjakan tasnya masuk ke bagian kuis 10 silahkan nanti dijawab Apakah sudah selesai semua tasnya satu lagi assignment 10 ini teman-teman Tuliskan intisari pakai kata-kata sendiri ya karena masih ada yang tulisannya adalah tulisan kelompok ya jawaban satu kelompok ini mah intisari tulisan sendiri aja catatan sendiri teman-teman nyatet apa dapat apa dari lab 3 ini Sampai sini dulu, apakah jelas yang akan dikerjakan oleh teman-teman di breakout room? Jadi, tas 1 sampai 5 ya, teman-teman, sekali lagi. 6-nya nanti dikerjakan di uh, main room. Pokoknya kalau bingung, balik ke breakout room. Eh, kalau bingung dari breakout room, balik ke main room. Kalau uh, udah selesai di breakout room, ke main room, kerjakan tas 6, teman-teman boleh duluan. Selamat bekerja, teman-teman. Sudah, teman-teman. Udah, cuman ini tadi yang tas 5-nya eh, itu. Saya merasa ada yang hilang satu. Ini France, Fran ya? Iya, eh. yeah, yeah, Fran masih loading, kayaknya. Oke, okay. okay. kalau okay. udah, berarti tinggal yang tas. 6, kelompok ini, teman-teman. Ya, yeah. sip, silahkan ke instant pagi. Tadi saya kelompok satu, belum bisa ya? kalian kelompok ini, teh dua nggak <laughs> beling, oh. oh. <laughs> bikin panik, bikin panik. Saya nggak bisa bersihin annotationnya nih. Um, gimana, tombol? Hmm. Oh ini. Nah, silakan teman-teman diklik dulu instannya. Udah klik Ya. Ah. jadi di oh, iya. itu ya transfernya oh, iya. eh, ya instan yang web iya, itu. terus ke instant set terminate instant harusnya gagal terminate gagal, gagal ya? nah silahkan di setting dulu shock temen teman yang baik boleh baca instruksinya habis ini oh. HP ya oke benalium instant ke action menu ya pilih True. instant setting tuh change termination protection yeah. ya itu remove the check next yeah. to enable and check save, save. Nah, sekarang kalau di terminate harusnya bisa tuh dicek lagi sunset terminate terminate terminate Ah, gitu. Oke, okay, okay, kelompok 2 Ada pertanyaan dulu nggak? Uh, enggak ada Sudah selesai Cuma? ya Berarti Cuma. boleh ke morning Silahkan quiznya Teman-teman kan berarti lengkap Ngerjain dari tes, tas 1 sampai tas 6 Dicek is yeah. tas yang selesai 1 sampai 6 Terus jangan lupa isi assignment Pakai kalimat sendiri Intisari dari kerjaan hari ini Terus ke Google Drive Jangan lupa di upload foto barengnya Rekamannya sama file diskusinya. Mungkin ada yang nyatetin ya. Atau nge kerjaan-kerjaan di Google Docs Silahkan diupload Oke. Okay, selamat ya. liburan teman-teman. Sampai ketemu dua minggu lagi ya. Terima kasih Ci. ya baik Terima kasih.